Dan selanjutnya yaitu pembacaan dari khutimat Al-Quran bin Nadri yang akan membacakan surat Ad-Dukhan mulai dari ayat 1 sampai 15 bacaan dilanjut mulai dari ayat 16 sampai 30 Wa illam tu'min Wow uh -huh. I pembacaan dilanjut mulai dari ayat 31 sampai 45 Di Tiwanakin... Dilanjut pembacaan mulai dari ayat 46 sampai...